Pujilah Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah online pada minggu yang kedua di bulan Juni ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita menjadi penuh. Karena itu marilah kita nyanyikan pujian, Oh Betapa Indahnya. Oh Betapa Indahnya saya Marilah kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya kita naikkan pujian Tuhan aku rindu Kita merindukan lawatan Kita merindukan urapan Tuhan Kita rindu supaya roh kudus memenuhi hati kita Sehingga hanya suara Tuhan saja yang bersuara di dalam hati kita Tuhan aku rindu Tuhan Ya Tuhan Bapak kami yang baik, kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Tuhan urapi kami, jamah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat fokus mendengarkan dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Dan itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Biarlah hanya roh kudus-Mu saja yang mengalir di tengah-tengah kami, memberi kami pengertian yang baik dan benar mengenai kebenaran firmanmu. mu Berbicaralah kepada kami ya Bapak, karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan sepanjang bulan Juni ini, GKRI Diaspora Kopilas membahas satu tema yang berkaitan dengan bulan Pancasila. Di minggu pertama kita sudah berbicara tentang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 apa yang dikatakan oleh Yesus di sini sebetulnya hanyalah kutipan dari ulangan pasal enam. Bahkan kalau kita baca di dalam Markus pasal 12, ayat 29-31, Yesus mengutip mulai dari bagian Shemanya. Shema itu yaitu pengakuan terhadap Tuhan yang esa. Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Dengarlah, hai orang Israel, Adonai, Elohenu, Adonai itu Yahweh, itu Tuhan kita.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 Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita Dan kita mensyukuri bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita Bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita Karena itu sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Sambil kita menaikkan pujian Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Bagaimana banyak kau percaya kita punya Tuhan yang baik. Mari mengetap dan melihat kebaikan Tuhan kita. Biarlah hati kita Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya persembahan ini bisa digunakan, diolah oleh gereja untuk menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu oleh karena firmanmu yang telah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Boleh kami baca dan renungkan dan kiranya itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari supaya kami boleh mewujud nyatakan kasih kepada sesama manusia tanpa memandang suku, agama, ras ataupun golongan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaatmu yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka dan pelayanan mereka ya Bapak. Agar mereka boleh terus diberkati oleh Tuhan dan terus mendapatkan damai sejahtera yang berasal daripada engkau. Dan tidak putus-putusnya kami meminta kepadamu ya Tuhan. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus melanda berbagai bangsa di muka bumi ini termasuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan kiranya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini setiap kami semakin disadarkan betapa berharganya hidup kami dan betapa berharganya hidup sesama kami karena itu biarlah di dalam kehidupan kami, kami boleh terus mewujud nyatakan kasih kepada sesama kami. Saling membantu satu dengan yang lainnya. Supaya di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kami boleh keluar dari setiap persoalan yang ada. Kami boleh membantu satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam kehidupan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, Lembaga-lembaga tinggi negara, Tuhan beri mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mengambil setiap keputusan. Agar keputusan-keputusan yang diambil semuanya adalah untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan dari hari ke hari. Dan ajarlah kami untuk mampu menerapkan kasih itu. Kepada setiap orang yang ada di sekitar kami Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu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 doksologi Kepada Allah pria Tuhan milik Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Uh.